Al-Fatiha. saya Aku kitab Terus niki ini kitab niki pun Pulau Waas sementeng sampai ini bebo faham loh coba faham, adanya ini dia ini no. tapi kalau anggap khatam, ini adalah matematik yang buat teman-teman terus kalau mau sokai muslim itu, terus kalau teman orang mau Bukhari Temen mereka mau senapa? muslim ya, rasanya aku mau luhur kok, pinter ya rasanya ya, terus aku ngobrol, harus ngaji kok biasa lah ini Sibiasa melarat yo ler ini, sibiasa, Biasa... <tuh> sibiasa juga ya terus no, sibiasa sombong yo ya tobat, sibiasa urep Biasa... yo urep sek mau jangan mau nanggalin no, mau no ayah. Tingkatnya tak waraida jiwa wong ya. Kue nak ngaji, gue jo anut nafsu, anut nafsu ternyata gue lek tema sing di solusi gue nurutin no kangaji okay, wonot kula anut adate wong-wong sing ngaji Misali, Imam Bukhari nyebut Muawiyah. Qola Muawiyah radhiyallahu anhu iku wis tok. Merga nyuwun sawu Rafidah, golongan Syiah ora mau nyebut Muawiyah. Merga musuhe Sayidina. Dadi sacane ngaji ku, ketika Imam Bukhari nyebut Muawiyah wis bukti beliau iku kepengin kaya ahli sunah. Jamaah ya ku maha batu jami' ashabi nabi, kok nyenangi semua. Soalnya kok gue ngaji u oleh wa yo atau sebut rumah nol. Gue kok pengen, wayo. pecundang loh ini Terus nyaur neng junior isoh nyaur ning akhirat. Oh nanti cerita ngono terus seneng. Terus gue apa nyaur utangem neng. Wow <laughs> <laughs> pecundang, neng rai rai pecundang. Sono wong dusanya akes di sepura, terusnya bayam nongono hidup woya, woya mati masuk. Aku raja, beberai raianya ini keroh, masuk cewek. Oh ya, ya, ya, ya, ya. Ini sebagai mukat jimaah. Pokoknya, semua terserah ku ya, sesuatu terserah aku. Ojo, ojo, ojo, terserah Hamdan nih, yang mata Aku, ya, mohon istilah si paling berhak, ibu putu, naik. Berat, berat. ya. Kak Duku, ya, saya kita nang Lambaya ada rasa tisu Ya, Mbak Muz. Saya ya, bagi seng bekikis, bekikis. Wahai, Kang bagi ini juga kau. mau jalan ya, Kak. Kalau sampai loh ya, tuku. Ya, oh, coba, kalau rasa air, gue kira. Ya, loh, berarti. Nah dibuka tak baca nama mukadimah ya Mau dibuka Pak oh iya Muhammad dibuka nih ya. Mangkai seterusnya nggak sistem fotokopi Ini kan ngasih terakhir Mau hebat ini libur sawal Bersawal berseloh Nak tamu koaka ya seloh gaya kan Dan akhirnya banget ruanginanya mulai Ke <tik> usahawan suwan ngaji Cimana Nah dibuka ini ya, tak buka nombor muncul mukadimah rasa kitab tabat bengkoyok Imam Bukhari disian ya. Mau hari di sana ngaji raga hitam, ya. Hei, berkau. <laughs> berkau bulet. Weh, saya ingatan, ini Wes, kalau Quran, ngaji hadis, ngaji nuruti, no? hmm. Sapsu, ku kebutuhannya Islam. Ya, kebutuhannya. Selain Yunus, contoh gampang, kue rawa, Selain rawa, rawanio rawayu. Tapi, kayaknya juga dia ngomong aja, dia Rasulullah itu Wah, ya, biar Rasulullah aja. Itu juga suka. Saya ngelongo nggak bubar, kali. Saya ngelongo suka, Orang bilal. Dong oh coba, bagi yang mau Arab, mau boleh nggak nggak nggak nggak mau tunai suara kaca, mau aku Mau yakin, aku di memang gila, lewat duri maksudnya anak ngaji terus gue coba golek IPPK melarat terus gue golek khat desing belowong nah. saya nolongkan di Nabi gue Abu Bakar dan Bilal nolong duit apa kok Abu Bakar Bilal nulung nolong loyal kalau ada yang ada jadi kan yang ada yang tapi orang yang ada yang melarat gue duduk kelebihan suaranya itu melarat suaranya itu <laughs> minat beli <dolay>, minat <laughs> maksud gue ngajil juga menurutnya Merah apal Quran yang ngerti Fadilai wong apal, tapi seng apalanya moco hadis Fadilai kulhu. Sebulih Fadilai kulhu itu top, jadi semua cowok Fadilai kulhu, eh sebulih wong awam ya top, merkoh Fadilai kulhu. Tiada siwot seping teluh wodobek, asam kurha. Kue apal lah, ya kuduek, tas inggu cewek kan, desa tuh pernah moco oh. Mochobek apal Quran orang Fadilai kulhu, wah kok ngene lah. Oh, busak ya maksudnya yang berakhir Habib kan? ya berakhir Habib yang mau yang mau ya ngaji umatnya umatnya jadi ya, mau ngeregannya dua orang umatnya yang kumat <tuk> lalu yang ngeregannya Habib itu rasulullah benak lah pokoknya sudah menurutnya naksu <tuk> mau semua ngaji mau boleh tema yang cocok pengguna pilpres lah ngaji milah sing cocok ya jadi kalau suwon para perfekiran, itu nak ngaji fazilnya <tuk> yang sugeri, itu ya ngaji Gak usah yang suka ya, siap ngasih fadilatul. Gua oh, ya siap garnya, soalnya suarga nih disiap lima ratus tahun ya siap. Gak masalah, nganggur jalur fakir. Dan aku nganggur jalur ngalim segenap tahun aku. Gue suarga tan rokok, gue pangeran ngecegak nih aku. Terserah aku gak ikut rokok ngasih suarga. Nah, gak sopan tan raka. Gua ngalim kelasnya orang sisi biotoritas loh. Kata <gulis> <tuk> ini suar kok dorang ya, suar kok, oh man, fokusnya suwe itu aja. Jatuh sulawesi itu, deh, debah moni itu, niki persis debeng itu. Wong nak ngaji bukhori, deknya ya cerita Marwan, cerita Umayyah, padahal itu musuhnya Syaiddin Ali. Tapi gua nunjuk, nona ahli sunnah itu tetap kabe dihormati. Senar janto tentu syidina ali itu di atas itu semua, paham ya? Mengapa Fadilai fadilah muawiyah? Yo rapa papa ini fadilah syidina. Mm. Tapi yo perlu menghujat muawiyah. Bbi muawiyah yo kajian, sahabatnya ganjeng nabi. Yo ipn yeah. wow, yeah. ya ganjeng, ganjeng nabi itu gak ada garwan. Ibu tudurin gitu n muawiyah. Ibu kayak cocok rata-tata. Ibu sudah sih ilmu cocok nilai hadis yang cocoki. Ibu fakir miskin, iso cepat fuga tuh cocok cocoki bareng turbo wong pikir kudu sabar. Sini sabar nanti mati karena masih isil jannah. waduh. Kalau <sukur> kaca itu dibadui, lagu <tuk dikongsi> nah, pecundang, ini apa? Ya, keliru ya. Wah, enak, cium Kali-kali ikhlas itu apa sih? Ikhlas, ikhlas itu pokoknya. Ikhlas. Nah, Layak nih, gila wawasung kita terus. Berikutnya, gila nama mas <tuk> Muslim, mongke. <tuk> Karena kalau bukan buku Pulau Wakaf Abir dari Pulau Aos, mukadimah Imam Muslim, dan kenapa beliau mengarang Sahih Muslim model tidak ada Sahih bukhari karena beliau kepingin tabwidh yang di bukhari, beliau ingin tabwidh model beliau. Nah, model beliau itu mansuh dulu baru nasihat. No? Mansuh dulu, misalnya gini, pernah ada periode 6 uh, alwudu memah matadunar. Ah, paling ini alwudu. Memang ini? memang Pernah ada periode bahwa yang megang api itu wajib wudhu. Karena logikanya, api itu simbol neraka, api itu kan simbol nah, salat itu suarga. Oleh anggur, ruang, bar, sate, bar, mangan, jagung bakar, ya wudhu. Saya rokoan, malah <Sing> wudhu, <Sing> kebir banyu Nah. <Sing> pernah ada periode seperti itu pernah al wudhu memang masa terus dinasa enggak enggak perlu nopo wudhu nah itu kalau muslim urut nopo urut urut ber al wudhu memang masa terus dinasa nopo dinasa ya no? no, saya juga dulu tontonin langsung ini gue mau kok gue promosi gue no, boleh iba wudhu gue no, lihat iba wudhu dong no. no, gue si, bawa, bawa kitab babudu, babudu, bucak boleh kok kok boleh yang aludu memang masyarakat aku itu ketemu, ketemu itu banget baik, ketemu bisa orang-orang tidak ketemu, umumnya sekolah itu bisa kecekel, aku itu kecekel Buka budu, tempat apa, buat ikutkan tiket Oh, Oh, Pak kitab sengaja, nombor dulu. Eh, eh. Tahu tak ulang, kok di Nombor dulu, Pak Prabowo. ketemu. Wes ketemu Cafe. Wes mau gang kali. Bon beb. Umum lo, umum lo, umum lo. Suruh. Sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah. Baru, Wes. Wes, wes. Wah, Nah, itu kan. Babul wudhu, mimamat, sad sunar. Oke. harus wudhu ketika bersentuhan dengan suatu yang kena. Api. Ya, yeah, Rasulullah Sebagian riwayat tawadhu mimma masat anar. An tawadhu mimma anar. An nanti mana anu, jagung bakar, na? Sate, apa nasi nasi bakar roti bakar, terus apa? Loh. <laughs> apa? K Kenapa apa no imrogo Apa maksudnya? sore yo po no bakar. Opo yo, opo ke Utake daduk ngontak yo. Ya nek <apa> ya? <tik> <keduduk, mencari> <tik> <tik> <tik> nah, kan jelas. Terus langsung disusuli babunatsil wudu' mimma matat bahwa itu sudah dinasah. Buktine annahu rasulullah ya Ya zu, itu, ya wala Jadi Nabi itu pernah disukani sambil sambil no? Uf, wah yang ya sambil ayam no? takar, sambil no? kambing, dibakar, terus nafidahar, terus kemudian beliau sholat tidak wudu, terus, wes ketemu, pirang baris 155, satu lima lima, baris keempat, doang ngaji KTP, sabar sabar, wes ketemu, bangune halaman tak barisnya ketemu, ketemu, ahmed ahmed tenan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 kambing, gitu betul apa? Ya. besok, tapi raguannya juga gue itu <laughs> lo ini kan jelas banget, apa? waktu rohan sedikit waktu rohan berarti mas jahat kan, apa? betul besok ya, mau makan tahu ya udah <laughs> <laughs> tapi yang ngara itu kan dicerah kan, apa? daging, nanti gue kadang pake besok jadi kan orang makan setiap kan gue besok ya untuk sunah rosu <laughs> <tuk> ya, mau betul, tapi mau manganin uang nggak keiwong liyo, liyo, mangan apa tuh rib, rau kafe itu, nggak betul, tapi orang, ya, jadi mungkin kalau mau sini, kum buatkan urut, tapi sing kula anggap jadi kebutuhan kita sebagai wong sing ngupen parah kena pengaruh, kan zaman gak perlu diurut, ngobat-obat nggak terkait. Saya Fadilatul Akhnia, kau kan rasuke. Enggak ya rata woh, kalau Fadilatul lama, kau kan kakulama. Semuanya sing kebutuhan loh, dasar kebutuhan. Ya kebutuhan mendesain. Kamu ini nah ini mau. Orang yang sahabat jauh lucu lucu loh, nampak kajian nabi. Mengkawani kajian nabi gak bisa ini. Oh no, buangmu soalnya roh nabi udah loh terus. Karena rapatisor pan, sih tau ramani dulu, sih tau dulu, sih takut. Karena aku aku terus. Mumpung jenengan disiksa di suka, mungkin jenangan nak kapu, udah mesti tengah suaraku, kalau sakit nonton rokok, umpamaku lo tengah suaraku, beten kelas sebab jenengan, jadi mumpung ini kita sehat Siapa siaran sahabat di bagian ini kuih, ya orang sahabat nak ono nanti kuih di lu, wani, orang kau sangka yang kau hormati, ya orang sahabat tengok kuih, nora cilas, nora cilas kuih, kaca mohon, kaca muram, kaca lho pola adek Sampai Nabi agar berjamaah ke takut, itu ada yang dihormat oh, no, Bergerak nak ada yang dihormat Pasra yang dihormat hilang Itu tidak ada Ya, tapi ini gitu. <tid> <tid> <tid> <tid> oh, Imam Muslim saya kepengen Menyanyi saya nambahi lah, nambahi sumbang Ini orang Islam, hadis itu diurut Nah, Imam Bukhari kan ngurut no, berdasar Kualitas tanat, jadi akal tanat di atas Baru nyebut Bawahnya-bawahnya, tapi yang terkait misalnya hadrasan asopo kok aku kan lebih keren dibangkok kang ali, mana kok hamdan kok hamdani, kan itu urutannya berdasar kualitas sangat. Maso aku pada noko kang ali hamdani kan nyekan maksudnya pun, maksudnya punya nopo. Nah ini buatan berdasar nafah manso, terus manswej digisik, nopo. Pentgotoran hukum ini jadi manso. Jadi mau cerah contohnya langsung Dua orang kaya Islam nyontok kayak no, aku apian ini, kaya api an ini, nyontoknya no nanti sabar isi Mesti ini ngamuk, kaya langsung Ngamuk langsung... orang ngamuk dudono, Gak ke kondang Kondang Kaya ngelam dewa keselan di lemong Ya clear ya nah, itu termasuk maziatu muslim Jadi maziyai sahai muslim itu beliau bikin tabwib itu urut ning pas. Dene itu di semuanya. Gambar di semuanya, terutama yang bab oke. Ya tempat napa? Ya, ini iki kula waos nang kitabe Buluhul Ulun iki. Mboten iki kula waos at-ta'rif fil Imam An-Nawawi. Niki kan desae Imam Nah at-ta'rif Imam Muslim. Nerangno Imam sinten? Muslim. Oleh ngaji ngaten hasil beliau itu orang yang hebat sekali sampai darani as as niku ini Bukhari kalian Muslim. Nah, Imam Muslim niku yang beda dengan Imam Bukhari Ini masalah niki. Beliau kereso nulis hadis yang wakitahuman laisalahu ila rawin wahid. Dados. Maksudnya itu Imam Bukhari itu enggak mau kalau satu sanat hanya ada satu rawi. Beliau kebingin sanat itu kelasnya mutu. Jadi rawinya harus banyak. Nawa harus, harus, banyak. Sohkaha muslimun fi'nmil hadis kutuban kasih hadir kitab as-sohkhet ya walhasil, kitab Sohail muslim itu kitab sing diparingi Allah nanti mau, saya paham, ukuran kitab tot terus uh, terus walhasil ini cerita-cerita kenapa kelebihannya sohai muslim tapi kalau suwan mau, kis, yang penting mau kis. ketika ini ada mun, ada ulama ulama ketika seorang imam bukhori maket riwayat mu'awiyah, riwayat sayyidah aisyah, riwayat sayyidah hafzah, ini ku berarti keyakinan kita, hormat semua keluarga nabi, ya hormat semua sohabat nabi ojo kue kelompok tertentu yang mengambil si ali hormat banget ambil abu bakar, melecehkan ojo muno jadi sangat hadis ketika menyebut Abu Bakar, menyebut Zizina Ali, juga menyebut Muawiyah, juga menyebut rival politiknya, itu nunjuk no. Semua kita ini menghormati semua sahabat. dan itu khas kita no. Kita ala waala wa wasohbihi ajma'in. Jadi asma ini itu kalimat pamungkas yang memaklumatkan kita kategori ahli sunnah wal jamaah ditandai menghormati semua shohab. Dengar. Jadi kok kita nak moco hadis kok Anmarwan keren, anak Aisyah. Jadi kok paham, paham ya. Kalau kita tahu kan, An Aisyah pernah mengalami benten bersih dinari tentang Wahatil Jamal, bersih dinamu Awiyah pernah mengalami bersih dinari tentang Sidfin. Tapi apapun itu kita sebagai Abu Ali Syukrullah semuanya kita hormat gurman. Aneh delala kita berkatus wali-wali kutub orang sing asmane Abu Bakar segar yang Fakhrul Lujud ya Abu Bakar bin Salim ini kan kelompok habaib Sing aku asma sahabat malah jatuh nombok walaupun itu menunjuk nah, nah. madhab alih sunnah ya madhabu sadat madhab kita semua kan Fakhrul Lujud asmane kan Abu Bakar bin Salim yang kutub Indonesia eh, asmane juga Abu Bakar ya, ya, ya tapi apa pun ikut soalnya aku lalu pengen. Kita kakek, wajib sana, bapak berdasar maaf, bergeser ilmu, nabok, bergeser. Sama, engkau kena ngaji hadis, sejuk nak sing cocok, murka wajib hadisnya, jadi sing diutang utang Gua ngono, coro kok wali-wali wajib urut, tautan ibu dari sonya nyaur Coro wali-wali wajib urut, tang ini kan rapat siwa di rugi. Jadi di cewek wali, berwarna jadi duta. Jadi <laughs> jodoh diutang kan ngali ngali, risau ngutangi, sok pecundang ini. Tengisang ngutangi nganggir, kenek-kenekku utang kat, seperti ini. Balasilu wali ini diutang, diutang kayak so nyaur. Juga pengen nyaur wali, mau tau walin tak gue dominoan kangarang. Balasil terus. Abuw aku profesional adil, maksudnya is Abuw adil cara Jorota sasani gue profesional objektif jorota sasani. Mungkin maju wali lana diutang gue, kan nguntut. Nyaurio, nyaurio, jodot <tuh> tapi kan udah kolektor di situ. <tuh> Konang nuntut ya? Konuntut. gak mentol, sedulungi ketemu. Herat <tuh> antubowo, ikan ketemu. Tapi tiga hanyutot ya? Sekolah gak bobo, gula iya. Gula iya. Awauka mentol, wali ini mentol. Dipetui si, si, si, si, si, si, si, si, si, Cek dulu suaraku Suaraku tenang Pertama mau Si wali ku di Berhak dituntut tuntut Liman hadal kosong Gedung kangge sinter Sepengiran si dia Oleh jambu unik Ya liman yang saman sing kelar tuku Mewah pohon gedung Waduh kepo tenan teneng nah, Pertanyaan pertama itu Li Ainya bien hada Li Ainya sedih kena hada Sermo dan hati si Kira ngaram ngebu hati si Hahaha Oh saya gugur sih, standiman itu Liayi Nabi yang liayi Nabi sinton, gedung kagai pangeran yo rayo ra kanggo nabi ra kanggo sapa-sapa nabi sono dhewe kanggo sing kelar tuku nggih boten tersengkelar Gusti kowe kelar ae oh suh kelar, paket kan dene yo biasa biasa-biasa menapa ebrokno utang ning wali kuwi duwe brokno wis kaya mlebu swarga bare monggo sing gak ada utang dadi wali monggo sing gak ada utang wali orang iso, gak tapi gak ngini-ngini kikwe, kok nagenin rokok ini, gini, gini, eh? gini, gini, gini, rawali bareng nage, dikei alamat GPS ngarah ke gini ada orang nage jadi aku satu-satunya hadis tentang orang dihutang sing. Monggo, guys, yang ada utang, kalau turun gagal sama lo. Tapi, roh, no wali ngemplang. Mau ngalih ke zaman akhir aku roh, tak utangi pun gak sinyal. Ayo, kapok, ngacung. Tapi intinya nego koi Oppo a islam s lah, lengkap Dewa No Gramat. Ya, Ono, Wong diutang loh ya, Ono sendueh. Tapi sumpaling cepat tuh, Wong sing DCC OCO pujuh, gue terkenal Wah, siku paling, paling terkenal ya, nih gue. Senggi tabobo ayo. aiku. ya, cerita paling kacan, wali jalur ya, Bu. DCC OCO, paling aja ya. Jalur tercepat, Terbanyak ya. Wah. Tambahan teman nyalnyoane nyel tambah top, <laughs> kelasnya tambah bagus. Ya. <laughs> <laughs> Mencurkan no wali duno, mangan no boye kesampaian dugaaniku bir fulan, duno bir fulan gue kepengen roti toko, kepengen anggur toko. Sebuleh fulan sini sepeti ku suatu saat itu melarat temang sang dengan alas. Di kota wasil wali sing keramat, padahal si fulan ini dolek wali sing keramat, gue mangan wae ke sampai. Contohnya di sini, ya, anggur cilo. Coro wali ini gue menangi setik, ya, setik menang. Coro wali saya ini ngeleng wong ya. Makanan itu sakit. Wah repot rado. terus Terus takut. Sebuleh fulan jadi sebut wali sing kere, sing kere temansan ya. Duh, dah kau aku di kota wasil. Sekarang takut. Dah kok gak laku, laku, laku sediarasul, aku ngerti daftar menjadi wali, bergotisio-sio. Budi merupu daftar wali, karena gue tawasul tapi di itu kita bisa tawasul <laughs> ah, kiri kiri omong <laughs> jalur iku oke okay? <laughs> nah iya iya tak angkat saya ta kan Jumat akhir mandi mandi <laughs> Nah ini buku tulujuan ngono ini malah ceritanya lucu buku kita buku tulujuan onok misalnya didolani kancane pas nani ngomah ketemu sih wedo ujian-ujian tembulingnya ngalas alas nong matek pangan macan lanang rolok guna nih ini mau nang. orang gang sedilo jam teko kayu nih di mat macan <tellan> keramat lah <kaya> tidak <na> macan. macan macan berdiri ntar beres wong yang mau digoreng macan atau korabo sih sisi, gus macan kan itu ceritanya macan kok, suatu saat mati, bawa keatan, bawa hilang lah. Mungkin orang itu hilang. Dipucur ramah. Karena ini jadi antum bunti, tindak, tindak, tindakan, selama, tuh ngelam nih, mulai mikul ya. Mikul, mikul sih, dikul dewe, weh. Saya tapi di wali, kok saya lagi bareng fujur, kok. Or oh, malam itu, mergo aku ada amal. yo zaman disik yo amalku aku yo di butuh travetiku. Jangan <tik> <Don't you? tik> yo, ih <api>. ku yo hp. <tik> Iyo <tik> jalur <tik> ih ku yo. <gbg> kembang oh. Rasane iki sing galak pasiko sing digalak fase padha ra waline. Mergo serangane ya positif, sing diserang wonge ya ora positif. Ldisek wali jamuk iku prilakune positif. Nggo kula nate dititani wong sik urip pun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 Gue joni jalur tiga ilmangan mm. ya, ngopin rek sakitnya, satu saya. ini cerita bingung bingung. Ini ibadah, bingung Assalamualaikum, waalaikumsalam. Subhanallah, Rahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. sematan, bebas muslim, sing persis Selain murah, mungkin halamannya gampang. Tapi <tuh> nomor sisi faktornya murah Maksudnya persis, kaya, kaya halaman kak nuna cetakan, Aneh-aneh gak sama kulit oleh no? Lah si so <funut> <Og Inter forbidden32> <tormi> Tapi <tormi> aku ya. Yeah, yo Ya saya aku. rusak وصلى warahmatullahi wabarakatuh anta saya mengenali berapa-berapa jumlah hadis al-maqsurati kang dihukil an rasulullah sallallahu alaihi wa sallam di sunnah iqdin dalam sunnah-sunnah agama wa'ah kami datu sunan itu jamae sunnah lagi jawa nak itu di wali itu sunan karena orang yang paling ngikuti kanjeng jadi itu mbah namah mbah sunan ini kira-kira mbah yang tukang anut kanjeng Dadi sunnah jamae jadi wali-wali di sini ya aslinya ya mengambil bahasa katas, Wong Wong tukang urusi agama seperti bahan mudin no? bahan mudin yang hmm. kata imam mudin harus disingkat jadi mudin jadi mudin di sini yuk, darah, ni, Mutin, uh, sing, no aku, Mutin, ya seperti abadu asari seperti mudin dan alim dan alim dan alim jadi mudin keserah ada yang dari mudin itu yang dilakukan agama jadi ada yang menurut jiwanya mudah-mudahan ya siapapun itu mudin itu profesi yang terhur Ya, saya gila ya Cuma yo cepodo, noh. Buamalan perkara karena Kang Ono Powo menyaksikan isu fit sawab 4, 4, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dia kan kan sanad nu kilat nukil of as-sunan wa tadawalah halan bukono ha ingsunan sapa ahli ilmi sapa ahli ulil ilmi kados kula wong awas nang menora pentingnya ta duwen apa pentingne dadi ilmu kudu ditadawul tadawul iku ditaduwen diwariskan dikaji dan mboten mati jenenge wa tadawalah halul ilmi kaya saiki Rasulullah Rasul secara lahir saniki kan pun kabundha secara lahir ya, tapi hati kote Nabi kan betul napa kabundha tapi secara lahir kan pun wafat ya cara rano ngaji-ngaji ini kan gak rasul-rasul sing piye kan mboten ngerti cara ngertiyo ya ana no wong mlisunar rasul api jelas ana sing ra muni rasul tapi sunar rasul kan gak jelas baro kayak ngaji menjadi ngerti oh sunar rasul gung ini yen nang Islam sunar rasul makan-makan ono -makan. ki ayo ahli tirakat ono sembar no ora makan-makan dirapati kiaimu ayul islami khairun ya Rasulullah kalit amut amut samseng abek ya mangan kok ya om ini lah mangan bar ngasih ya? mangan kok di omah ya? mangan asal gak jumpa amuk ya mangan nak di amuk ayo besbar mangan apa tau lah uksulusen bedasi wali jalur dimati-mati bucu malah mikulikah malah repot udah bosan ngelarut npon npon jualan, bosan waktu terus nunggu wajar wajar lalu buka onoh ing asunan sobat ahli ilmi fima krena faratu mukul ngarapna insan arsada kau wah mukul mukul nunjuk naga ini sero Antu awan tu kifan tu kifah ala jumlah di antukifah entokan deskiro atau antatawa kufah entokan deskiro ala jumlah dih engatasi jumlah sunan mu alafatan halil dan karang mu sultan terhalil engkang isodhitung maksudnya orang terlalu gede karena jawab Allah jadi, Imam Muslim, Mbak yang waras, kita pikir cilik Cuma apalane gampang. Orang menangin orang nungguin rontok goblok, ngini-ngini dengar. Alhamdulillah, gue gak menangin dong. No. menangin, Wa, Waduh, gak mau Aku gak mau cek kitab. Gue ngangkat lucu diseweluji, udah ngarang. Kitabku tak muhtasor Tak ringkas, zula Sula Kristus, benci hafal logam, gampang Cibulai diri, gue tetep rapal, Om Terus sekarang, Cik Sus, gengah, metah metah nanbebo. Kita pitam Cili, energi karang, musasar Lia Sula Kristus, benci hafal ini. Tetep, apa? agak-agak ngomong-ngomong. Ya, tetep rapal kan? Usik Cili oleh Cili. Tetep rapal, ya. Gede ya, rapal Cili, Om. Wasal talan jaluk siron yang sun al walaki sya'ironton nyimpolna yang sun yang sunan akamaring sirah yang dalam karangan bila tak keroden atau bila tak keroden melalui bulan beli ini yaksuru kang aja buat tekeror fa'in dari kamu saat mereka sirotu tekeror fa'in dari kamu saat tanya kau siram masih berkorja sulukan sunyibun mama buat yang satu waktu isilu ya suluk bisa ket kan bisa menyebutkan apa maka yang syuruh sama yang tukang korong maka sotah yang syuruh menata-tata memahami di dalam sunnah Rasulullah istimbatilah mengalak galil minat yang sunnah Rasulullah walillah walillah disa'alta dan demi tersa'alta kan jeluh syuruh akramah kumoh khina roja'atuh maka cawalah diolah walillah diolah disambil semuanya alal dikosam nak lilladi ya ma'arim khina roja'atuh nalikani paling sunilah tata burih maring angen-angen iki wa mata'u luhilhal dan perkorokkan jadi di iklan mau al-halu tingkah insya Allah jadi akibatan jadi pungkasan mahmumatan yang wa manfaatan mujidatan kamu mujid jadi soal hasil ku, imam muslim niki top delalah kersane pangeran sing digelari ulama as-sohishiyan bukhori muslim, meskipun ada kutubu sitah, tapi yang dapat klasmen tertinggi Bukhari bukhori nah bukhori itu unggul di sanat, ini Nah, Muslim itu unggul di Tertibul Abdullah, napa Tertibul, nah, jadi kayak enak lah, napa. Sehingga kita ngerti hadis mana yang sekarang sudah mansuh napa. Karena terus urut napa, urutnya kalau Vianney Imam, napa Sohain, napa Muslim. Dan beliau kepengen, lah terus kepengen ikut di Mertani. Sekelompok tersangka ya. nih, dan tau macam cak mukotima, keren, eh tau mau mukotima, eh Sohain apa? mau pas ngaji yo gue ampuh pengen bareng tuh omah kok, bingung nih. <slüyor> <seksi> ya mesti ayo, negara nusen rang, no no. Mau tuh dewe yo aduh yo opo yuk, amin amin ya robbal alamin. Wajanan talanya kau sirokin asal tanah ikan yang jadi serenikson, tajus wani, engwani ngakoni mengkono kape andal uzimali ali wa qodali tamamah kana allu man isifu nafudzalika iyaya khosatan qabla wil manlas li asbabin walhasil wal hasal liman sing nak pancen karangan iki kasil dan kana yang minta pertama kamu kamu nanti yang untuk pahala besar karena sing usul napa sing napa usulnya masuklah wa ta'arab ben kowe kok wong arep ila anajmulata zalika tadqalil min hadza ini wan it usar oleh gambar lumari imam arjadul kasir Baras yama indaman nalikan mumbe wong la tamyiza inda'am alam illa fi ay wa fiqahu ala tamyiz wa ghairu fa idza kana amru fi hadza kama ush na fal qasdu fi al sahil qalil awlatuhum min istiyatis saqin nak panjang niti hadis kuwi angel ya kuwi hafal sithik lah tapi sahih kabeh tinimbang apal anakeh tapi banyak yang masalah jadi apa fal qasdu minhu ila al alkolil al qalil disakim min Meyna mayorca pak bermanfaat di filistik saya menghadir saya alihwajem karor kosotin dan nasmi mantu pada tayakul dan ini ke Imam Bukhari soalono kitab gede kemudian mukarrar-mukarrar diulang-ulang, ikut kaguh kosotin minan, nah kira kau samelok melok. Misalnya ke bantul Imam Bukhari waktu hasilnya sebulan beli nih, ikut Wong pinter. Seketika beli nih, ikut nok Faiza ya, ya rasa melok melok. Omkuir rapati pinter, ikut kaguh khosotan Minan, jadi khusotan minan meman rusi kofibat atau tayakut wal ma'rifah bi bagi wa ilali. Fadali wa ilali ilatul hadis. Fadali insyaallah insya Allah ya sima utia minta ala faida fil istiqsar faama awamun nas lagi itu beruang noji tentang kita ya. Faama awamun nas tentang kowe lah kok tentang aku orang orang malah. ana pun teh umumnya uang Allah di nafumfi Angker wong awam ya orang uang. Khass wa qatussabam ahli taayukul ilingan wal ma'rifar rawan fala makna lahum fi talafil katsir. wong khass, mulane gonek hadis sing sithik-sithik wae kaya arba'in nawaw. Zelala sithik lah ya kok ora. Apa? Inna, wa <tuk> <sitiklah, yukuk> <tuk> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. <tuk> Nikemosi dua. Lah yo mesti goleke suwile cilik-cilik Ayo arba'in nawaw sing apalah kowe. La darar wala dirar, sapa lah? Apa? La tahdhu barad dadamirron faqala Ya? apa ya, apa loh ini malamah lu binia itu ada yang ada yang ada yang yo itu ada yang ada eh ada itu ada yang ada Terus ada ini malamah lu binia terus, terus pamangkana dijeratui la wah rasulih baik jiratui la wah rasulih pamangkana dijeratui la dunia isi gua, yang meruatin yang kuwa baik jiratuhu maharallah terus, yang meradaknya, yang meradak apalnya min khusni islami mar'i tarkuhu, ya bal, ladororo Latar dok, apa? Biasa ngamuk itu? Ausi ini ya Rasulullah call, latar dok, Farouz Jazamir Ranon, Pak call lah. <tuh> Keluar tandanya gue, jangan mu'an. Soalnya, tandanya jangan Jom. <tuh> mu'an. Tandanya, <tuh> soalnya jangan <tuh> mu'an. <Mereka> jangan di duit, keren banget <tuh> <muter. tuh> dari soal. Ada yang gak gak lihat cabe Melarat itu saat ini agak haram, Melarat itu fadilah. Tapi terus kering itu, walaupun. Marah itu gak dada fakola, ya, Terus terus, Ana Muhammad Rasulullah wa wa satu Amanah Istiqomah istiqomah. Pertama. Pertama. Pertama Pertama ini ya Habunah, Bu. Istiqom lo. Kula kandhani la asa luka hadan bakter. Kul aman do billah semata mung sisine. Wah, sok dia ini sing marahi. Apa sing dewek sing hadis Ibnu Abbas iku? Ifadillata jiru za gagene-gene walau anak lawa anak umat samalah walau lam yang fa'ukaila bima qala rabbuh. Walau anisa istama walaya durukala durukaila bima qala rabbuh. Prof. Adil Akram baca Fatih tetap pinter aku ya ternyata karena aku ngetes itu, aku tahu kalah sebenarnya kalah-kalah, wah kerebat balyukrim jarohu, doifahu balyakul kairan oleh asmud, itu terpaka, aku ucap alahnya ayo, apa sing saya lakukan? saya sakit, saya lakukan apa-apa terakhir, terakhir baik, kalau hasil nak tidak raih sudeh, cuma sudeh lah. Pulau Nusakambangan kitab Muhtasor, zaman roh kitab sekarang Syekh Ahmad Jani Talon. Muhtasor jidan, karena pergi gue yuk lihat Sulasif tuh, benuang apa loh gue? sini kitab Hoyaul Istisor, Dawu Maalef yuk lihat Sulasif tuh, cuma boleh tetep ora. Gue yakin jorodu sih juga nengas yakin. Wanes bener pangeran ke kiai zaman akhir kayak aku kayak ngene bodoh jelas padha ra jelas Tapi kalau kan jelas swarga nih. Nak, nak mati, iman nak swarga kabeh. Koyo padha kan sedulur. Padha ya Allah no. Wis yo dadi apalah mau piye mau? Sing sithikmu. Fal qasmu minhu ila sahik alqalil awladiy. Wainama <tuh -tuh> Loh itu loh tenang, jama, ora, Ahli kulo, sengenya, gitu, gitu, lho itu falama, anak, lahum, labil, kasir, wakot, an, marifatil, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, itu tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, tole, Bagaimana? Fala analahum fitolabil Ayin. Kasir wakot saja su? Bagaimana ini? Fala analahum lahum fitolabil Bagaimana saja su? Awal-awal ini orang-orang sanggulah Iqadis Wong ake, -ake. Orang si jikwe orang itu Nah saya malah sidik-sidik sudah naros orang Arab nih. yo Ya wajah ada hadisi ini Fala makna fitolabil kasih mergo watak ajazuh walikumussalam bocah <tyal disini> Apa ya legosofinya? Piye legosofine? Falama'na lahum bi talabil katsir wa qad adazu legatil katsir. Lah iya muslim muni mukhtashar sik jilid sakmene gedene. ini iku ra mukhtashar iki yang Lah iya muni mukhtashar sik. Iku diantemno kowe sik Uwabuk nogo sempur Tapi plus tuh sih tapi apa apapuniku niki ilmu, ya. ilmu. tadi, Wong KBku tuh ngaji Sunatul rasul Pie-pie sing mentautkan Anda dengan Rasulullah niku perilakunya kanjeng Nabi dan kita roh Baro ahli hadis. Misalnya itu ya. ono Wong kegiataning golek suket lutong golek pelamkan karuan kena si pangan. Wong kegiatan ngusolat kopiah duhur. Kegiatan kok bahdia dulu, nak rawan warani kanjeng nabi gak mungkin, ngasih lo duit, yurah duit, opok itu kan terus khas, lah tapi opo artinya kayak ngelakoni atas nama kanjeng nabi, juble dia ngelakoni, mademitan, atau <tis> haber rokokan misal, laku kan malah memasukkan kajeng nabi, muni rasul, kok ngono, kainnya ngono bisa, maksudku nggak ada, kabel baru kayak ahlu sehingga wong sing paling gurih lah koy kue kueku tetep nirukan kajinak iso kan salat kopi ya pak dia iso soda koi iso ini itu persis kok zaman nabi nanti persis kok zaman nabi nabi disiak marai pertama takbir koy jatag terakhirnya salam koy salam nabi ruko koy ruko nabi sujud koy opo barokah riwayatul ilmi tapi nak kafe urang aji terus nangguh cara ini dewi di orang sedih kopi ya sini Bawa-bawa-bawa nginyak <tuk> ke misalnya Terus semadi di Dewian Bariku Menyan Bariku undang Jalangkung kan terus repot Dia anak Jalangkung yang teka anak orang Karena anak teka kan lumayan Dikoncok bingung Teko terus gak bisa disusi Bisa apa Mulanya yang maturnuan sampai ahlul ilmiah adalah hadis jadi sing mentaukan anda, sing nyekrup anda, sing nyancang anda terikat abek sunatul rasulillah. Saya lihat kau kawin nggak wali, berkena pingat ikan nawa nikah saya ilatih walian, murse itu gue nikah ibu butuh nomor wali, gue sholat di madem ulon, madem begitlah imammu ya allah jisaleh, gue kawin nanti inama si ilal imam yuk tamabi imammu kagunut, lanis ada ono ada imam yuk coba Selera, imamnya kayak aturan Ojo mentang-mentang rapi seleb, terus biasa sesuai yang seenakmu Ratih kayak aturan, dia nak ngimami value coffee sing cep Jadi emakmu merah oleh beruntak Imamnya merah oleh sok-sok Bebas jadi imam, terus ibu-ibu khusyuk anak ada wajib si ketua yayasan, terus bukti ini Control <laughs> mertua, bukti Utama, kangali ngimami, judulnya Santri orang khusyuk isin Bareng di kamar, war-war-war baru -war -war. <laughs> Muniku yora ya, oleh tuh nah, tuh kusuk, ibu ya kusuk aeh. Jj yang nyaran debutan bukan, <tuk beberapaan> citra kan? <tuk telikmen> Daem kan? Nanti besok kalau aku senang loh semua. Pengalaman. Pengalaman. <tuk dan berikan> Tapi apapun itu malah niku luhiran nabi alis hadis, nggak ada yang terlewatkan. Kau yang nafirian atau sholat yang makom Ibrahim dengan terus sama gitu yang haji, dia sholat yang makom muter ika bagi sami mulai hajar aswad terus muter begitu. Cara ini muter ahli Doxorano alihade. Semuanya muter begitu. Terus kau peluayan spring berapa repot dan tua tua. ngalor, singgalor orang singuitur. Terus nyepat hepat muter. Sepuro ya umat-umat kayak gitu Tak nah. Jadi barokai panduan ilmu semuanya setangga. Karena mulanya Imam Syafi'i tidak ada perilaku ibadah kecuali hadis dapat saham. Karena ibadah apapun itu niru Nabi berdasar riwayat itu ahli hadis. Mana al hadis sudah mana ikhshino turah untuk saham. Riyalti. untuk royalti. Engkau kafe wong sholat bener ya barokai riwayat itu ahli. Kau buat uljabah ala ardiku gue nene nak sujud nene melibatkan tujuan, buat misalnya terus sujud ngawer kroe bet, amoiyo kan repot. Alih hadis cerita umir tu anak junda ala tapati al jumin al jabah wal yaden warubaten wal kotame. Terus misalnya fatihah pertama surat dia fatihah, surat pertama terus nentak nokul dua ya gigung gipiyo jujur kok, jadi kadek u ayo nah, ya tetap KB gue berdasar riwayat itu ahli hadis. Naya Dewi Imam Muslim nak ku kitab ijin gue abadi dan saya ikan prakteknya abadi kan ya. zaman Imam Muslim kan sekitar tahun 200 hijriyah nanganto sak manggil, 444 1444 dikuwarang wadah kono diwocong neng damaran gue pirang mil, napa pirang pirang mil diwocok top lah gue, napa top? Gue nah, Dewi Imam Muslim Ngandani senyuman, sok nak kita pikir agak di kue pertama uang sembilan untuk saham, gue singguh sulit kue. Senggak neng ini jepeng penggemar ini, bang. Iya kan? Iya terus. Terus nih, kelenyelannya ya, pokoknya melangit untuk nak ngaji. Ini gue simpen tengok nih, singgah apal. Isi cilur lah, kok apal. Tibang, akhir, apal. belas ada kok sidik. ya Yora, usah kepengen paham, nemen-nemen merga malang rusak Islam paham memiku merga falamak makna fitolah fitolabil wakot wa qad ajazu an ma'rifatil wali ya wis itu paling pokok cara kulo kowe nak iso maslahatne wong liya itu ojo mandoroti iku cara paling wong rokok-rokokmu dhewe itu tokoke buah ning latare wong wong ya sing nyapu kan pisuan lu nak kira rokok itu tototot dewi asbak suwe diurung rokok rokok itu dewi buang uruan sahat gitu kita kok sampah lah paling gak nuh maksudnya lah dororo waladiroro itu gampang nak raiso maslahat iwang wong itu perhatiuk sikat sikatan dewi melebo iwang dia kesempak kabel kena abah pemiru jadi ku lah dororo boyku corok lo paling pokok dihukum sosial itu lah dororo ku nak raiso maslahat iwang dia jaga wong bingung-bingung dewa nyongkutnya letik buwantar bingung-bingung dewa gedak-gedak bingung-bingung dewa rokokan nanti oma mumbul padahal omah mertua omah mertua kobungan gara-gara rokokan yang mantuah elak <laughs> maksudnya itu jadi mental kepinginan nabi Uladuroro. dimulai dari mana? al-muslim, man salim al-muslimun Minyak ni bayar, diuang Islam ngusopos, si uang liura kena korban, songko cangkem, uang liura jadi korban, bed sosem, salikulah takoi, hamdan apa itu rapi, ngalih gitu rapi, orang kok kopo yuk, uang kiai pas-pasanai dikritik, guling tenan, ada lagi wanu musolaiku, kaya gara-gara dikritik udah guling kan, padahal itu awal non nur yang derai gara-gara dikritik dua guling diri-diri kan ya, sehari-hari stok Ustadz ini kentek gara-gara gara-gara nopo gara ada penggulingan mau lewat lewat ya mulai <tik> ini al-muslim man salim al-muslimun mendesanihi wa yadi terus <tik> nabi nanti ngendekan malam al Mukmin Mukminu sopo apa? man yakmanu jaruhu bawa iko wong Mukminu itu aman aman itu wong mu'min itu apa? wong yang tangganya rakenek musibah ini Dagingnya walet, kota yang lahatnya walet, sebuah bulan laju rusih. Mangani peten. Jengkol, misalnya. Masjidnya, susu semangat ngono lah, tapi ubes ini sing HP, nabi jagungan di sih, sih. sikatan singkatan dirosa jagungan. Jagungan B. Manu era apa nih? Lagu namanu era kesemper berarti ya. Loh yang salah naik sapal hadis lu satu dua jadi prinsip hidup daripada keragagan gua berdasar nyun zawu kemanusiaan kan gak bertaut baik Kanjeng nabi tapi nak berdasar hadis itu kan apapun perilaku anda itu bertaut baik ganjeng meskipun ya kemanusiaan tapi kemanusiaan yang bersumber bertaut bergegantungan baik ora kurang terjun bebas tanpa pegangan nabi. Maksud itu itu pantes ngaku mati nabi. Kenapa gue donggok donggok nenggoma kemal kemul? Kalo benteng nembek benteng gak ada duit lagi nabi. Nak uang raja duit nih? Gak wane udah nggak main. Lek jadi kalo tak tengok mama mawon ndapen kan wong? Oraja duit waduh murai murai matu ketemu uang. Wah! Wah beruang jadi korban kan? Apa nya delay. Aman mengarep takoi. Loh wak kelok ngebingung takoi monoi. Lah apa ini? Kondisi kok gurih, loh. <lian> <tuk -tuk> Maksudku, kan ala Gibbong, nih, ku. Orang sama tuh. Oh, yang mau mawar, eh, berkolabor, oh, Rai lagi nih, nih, gini, bu. Rai konflik. Tiga <lian> W, <Digawaih>, kota, roh. Konflik. <lian> Lalu, yang baru nonton, senentuh ke arah nih, gua coba nanti Paling gue di situ, kota, nonton, <lian> gitu. <s Unless laughs> ya ini, kecilkan ini, tanaman senang konflik konflik sih Tahan, tanaman senang konflik nih. materi ini senang kota nih. Tahan, tanaman senang konflik nih. Tahan, tanaman senang konflik nih. Tahan, tanaman senang nih. Tahan, ya senang konflik nih. Tahan, tanaman senang konflik nih. Tahan, nih. Mereka nak mutu, akhirnya uang Islam merasa selamat, songkok kue Gimana ini? Dawa kan di nabi-nabi kue Nabi kan ditakutkan Tiansin saya sepundi Itu tuinu sonian atau tasna nulung wang, nak buatan sakit tuinu semua walhasil, ijak positif semua nulung wang liya, terus terakhir Nak buatan sakit, gantan Takufu syarrokaanin, nah, supaya Hasudah kutun, mingka ala nafsir Ini buat orang suha muslim, loh aku apa, aku siahi kok <tuk> Kirim pesanin aku itu, takut fusar mingka ala nafsi. Maka api anope kera iso, simpen penting elek, emosi kena uang li, Oh, dapat kelakuan elekmu, emosi kena uang. Caranya bi, tengah kengo, dekop ya. Muka mau ukuran takut wong li aku nanti, Iya, langsung batu keren ya. Iku Ibu roh wong dia orang awak mau cewek. Bahasa penelitian, dah perilaku individu. Ya, saya cuci cewek nabi, hebat. Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, wah hebat. Jadi diwarahno huti, warah, nosing, rai, suh, ape, kakeh. Diwarai, gani, nabi, beta, kofu, ala, nafsi. Yowes, elek, muli, boco, kenek wong dia. elekmu elek, muli, boco, kenek yang terus disebut Al-Muslim man salim al-Muslimun menishanihi wa yadihi mulia al fatihah. Allah